Udah sore nih, mandi dulu ya, sayang. Iya. Hmm, siga. Mmm. Ra ka. bro. Siapa ya? Amuk Di sini. rumah, di kamar. Hmm, I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 Tadi sebelum masuk kamar mandi udah baca doa belum? Tahu kan doa masuk kamar mandi? Allahumma, ini a'u'zubika subhikamina husi is amin. Terus masuk pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. It's jangan lupa doa keluar kamar mandi.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 Rara, enggak main di kamar mandi lagi deh. Gitu dong. Lolo. Ini siapa yang becek-becekan di lantai ya? Rara. <gitu> kan usah. Bukan Rara kok. Anta, hmm, Ternyata <gitu> Anta. <laughs> Aduh, <tutuk> Allah ya, <tutuk> <anda. tutuk> Waalaikumsalam. Ra, ingat ya, kejadian tadi nggak usah diceritain sama siapa-siapa. Tapi... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tante Dewi. Wah, jagoan dan prinsesnya Uma sudah pada pulang. <tih> eh, Nusa, kok bajunya kotor gitu sih? Itu tadi, eh. Uh, uh, itu, uh, uh, biasa. Uh, gak apa-apa, Tante. Hmm?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 Happy-happy hmm. aja kok. Iya, Kin nggak ada apa-apa nih. Hmm. Eh... Hmm. Rara kesel sih, Tante. Gini ceritanya. Oh iya, iya, gimana? gimana Ceritanya gimana? Jadi, tadi ada orang yang buru-buru, terus nabrakan Nusa. Astagfirullah. Terus Nusa jatuh dong? Hmm. Kasian. Kasian.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 Gara-gara es krim, Hah? jadi keceplosan. <tuh> <tuh> kak, itu orang gak bisa didiamin Kak. Hmm? Dia udah nabrak nusa, terus pergi. Hmm? Bukannya nolongin, <tuh> malah bisik-bisik, terus ngetawain lagi. Itu kan gak sopan, Kak. Uh, bener deh, Kak. Kalau tadi ketemu, ketemu aja udah pasti aku pitis tuh orang. Hmm? Astagfirullah. Dewi istighfar, kakak tahu...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 kan Allah udah nyuruh kita ya uh -huh. untuk menolak kejahatan uh -huh. Uh -huh. dengan cara yang baik, uh -huh. ya kan? Tante Dewi tahu tuh, kok malah ngumpulin Rara, hmm. terus gratis pahalanya gimana, Umak? Jadi anggap aja orang yang nabrak dan mentertawakan Musa adalah perantara yang memberi gratis pahala untuk Musa.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 Kalian berdua ngapain bisik-bisik? Coba-coba ngomongin Tante Dewi ya? Hah? Okay. Sabar, gratis pahala. <tuk> Enggak Tante, cuma mau kasih tahu ada coklat gratis naik beli di Tante. <tuk> Malu nih Tante. Ba! Pai, pai, pai. Ih. Tolong Kanusa. Ada lebah. Eh, aduh. Aduh. Wah, uh, ada Kanusa. Kau jalan lihat-lihat tunggra. Lara dikejar lebah tuh. Kalau enggak buru-buru nanti disengat. Bukannya benjol-benjol semuanya. Iya, gara-gara kamu. Sekarang jadi Nusa yang benjol. Uh, kira aja kamu, orang lo banyak ngejar sari bunga kok Lagian ngapain juga kamu bilang pahit-pahit sih lah Kenapaan juga kan? Kata kamu, kalau ada lebah tinggal bilang pahit-pahit-pahit Terus lebahnya pergi deh Haduh. Gitu. Abdul ada-ada aja sih Ra, lebah juga pintar kali Lebah itu istimewa karena disebutkan dalam Al-Quran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 yang masih ada sarangnya, hmm. makanan aja, ngomong-ngomong hmm. sarang lebahnya di mana ya? Oh, mana ya? Oh, itu rak di pohon, di pohon. Ah, itu dia. Oh.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 Rak, hey, hey, hey. bi, uh, Kalau suaranya segede ini, apa? <tuk> oh. <tuk> Lucu, <Iyih? tuk> kamu juga nih. Coba kamu lihat. <tuk>